Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian pecinta game mobile legend ya di sini saya akan berbagi video sedikit tentang game mobile legend dan bagaimana cara menggunakan gatot kaca ya eee, gatot kaca termasuk salah satu dari Mungkin itu dulu video dari gua ya guys. Kita nantikan video berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis lo guys. Oke, okay, bye bye. What's up guys?